Belajar mengenal anggota tubuh Apakah ini? Ini adalah tubuh Apakah ini? Ini adalah kepala Apakah ini? Ini adalah otak Apakah ini? Ini adalah rambut Apakah ini? Ini adalah telinga Apakah ini? Ini adalah wajah Apakah ini? Ini adalah hidung Apakah ini? Ini adalah alis Apakah ini? Ini adalah mata Apakah ini? Ini adalah bulu mata Apakah ini? Ini adalah mulut Apakah ini? Ini adalah bibir Apakah ini? Ini adalah gigi Apakah ini? Ini adalah lidah Apakah ini? Ini adalah pipi Apakah ini? Ini adalah dagu Apakah ini? Ini adalah leher Apakah ini? Ini adalah bahu Apakah ini? Ini adalah lengan Apakah ini? Ini adalah tangan Apakah ini? Ini adalah jari Apakah ini? Ini adalah kuku jari Apakah ini? Ini adalah dada Apakah ini? Ini adalah perut Apakah ini? Ini adalah kaki Apakah ini? Ini adalah lutut Apakah ini? Ini adalah kaki Apakah ini? Ini adalah jari kaki Ayo kita ulang sekali lagi nama-nama anggota tubuh Badan Kepala Rambut Otak Wajah Mata mulut bibir gigi lidah telinga dagu Leher Bahu Belakang badan Dada Lengan Jari tangan Perut Kaki Lutut Kaki Jari kaki Telapak kaki Ayo kita ulang sekali lagi nama-nama anggota tubuh Ready? Go!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 Rambut Otak Wajah Mata Bulu mata Alis Hidung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 Kaki. Lutut Kaki Jari kaki Telapak kaki Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe